Aku masih ada di sini Masih dengan perasaanku yang dahulu Tak berubah dan tak pernah berbeda Aku masih yakin nanti Tempat ini masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini, aku merindu. Aku yakin kau tahu, tanpa batas waktu, ku terpaku. Aku meminta, walau wow, wow, tanpa kata, cinta berupaya. Aku merindu. Yakin, kau tahu tanpa batas waktu ku terpaku. Aku meminta, walau tanpa kata cinta, berupaya. Tapi dekat di doa Aku merindukanmu Aku masih di dunia ini melihatmu jauh bersama dia walau pastiku terbakar jemburu tapi janganlah kau kemana-mana aku merindu Yakin kau tahu, tanpa batas waktu, ku terpaku. Aku meminta, walau tanpa kata cinta berupaya, oh, aku merindu. Yakin kau tahu Tanpa batas waktu Ku terpaku Aku meminta Walau tanpa kata Cinta berupaya Engkau jauh di mata tapi dengan di doa aku merindu kamu aku merindu